Weh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad Andesukat 81 Di video kali ini saya berada di kebun tomat ya Kita akan lakukan, lakukan, melakukan pruning Atau Pemangkasan ya Pemangkasan Daun tomat yang sudah tua Jadi Ya sangat dianjurkan Jika daun yang bawah juga kita potong atau pangkas atau peruni ya untuk memaksimalkan buah atas nah ini buah atasnya jadi saat kita lakukan pengocoran pupuk jadi zat atau pupuk yang sudah kita siramkan nanti langsung naik ini yang menyerap tapi kalau yang bawah tidak di sini ini di pruning Nanti yang bawah dulu yang makan pupuknya atau yang menyerap Jadi Diharuskan kita lakukan pruning ya Selain untuk mengoptimalkan dua Dua untuk ya Menghilangkan penyakit juga Jadi kalau daun tua itu di sini ini Banyak apa ya Coklatan ini, itu adalah sumber penyakit itu Dua untuk jamur Jadi untuk menetralisir jamur Itulah fungsi dari Truning Untuk tanaman cermat Oke, kita akan pruning ya Caranya sangat mudah sekali bos tinggal digunting aja Yang tua ini ya Di bawah ini itu buah. Nah, contohnya. Nah, ini. Nah, ini kebuang nih. Ketua yang untuk sarang penyakit juga. Trip biasanya trip. Ini kebetulan uh, Omat saya berdampingan dengan cabe ya. nah. Setelah kita lakukan pruning atau pemangkasan ya, nanti kita adakan ini penyemprotan nutrisi lagi untuk memacu. Kita akan menggunakan salmer ya. Nah, ini kan daun tua nih. Nah terbuang. berarti kalau menyentuh tanah itu enggak boleh. Nah, misalkan nah, ituunya di sini di tanahnya harus kita ini. terpangkas. kebetulan enggak ini, nggak macam, guntingnya bos. tapi plus juga jangan terlalu rindu saat nah sini yang mantap bos bos wah Wow, mantap. Wow. Mantap, Bos. Bos apa, Bos? Ha. <tuh> pruning, pruning atas pemangkasan tuh Kencang oh. yo. Wuh, oh, anu mengganggu pertunjukan. Tinggal ya, bagus kan, bagus, bagus tayo, ya, ya, ya bagus ya, ya. tayo. Traumom buah cah. Ya. Wow, buahnya luar biasa. Ah, <laughs> mantap bosku ini buah ini ya, buah kelapa ini ya, ini tomat atau buah kelapa ini gak tau deh, saya nah, harap mau bisa besar banget gitu ya bisa ya cara merawatnya itu ya, gitu, bagaimana itu Mari nah, kita saksikan terus terus. Ya, kita cari yang belum nih. adatan lingkunganan tapi kayaknya mendung. Nah, ini contoh apa? ini itu buang ya. daunnya itu harus kita rimba, jangan terlalu rimbun. Untuk mengoptimalkan sinar matahari masuk ke dalam jaringan. Sela-sela bawah daun ini ya foto-foto sintesisnya tidak terganggu Uuh, panah huh guntingnya gak tajem bos ini bagaimana ini buahnya goding ini ya duh ini heran aku saya heran ini ini buahnya kok Banggu bayi, bawa bawa Ini ass Bos. tingginya kayak saya tuh. Ini kalau luasnya satu hektar kayak apa ya? Mungkin bawa satu mobil kecil mungkin panennya. Ah, setelah kita lakukan pemangkasan, kita kumpulkan ya, kumpulkan kita buang jauh-jauh daun ini daun tua. Ini daun tua. Kalau daun muda silahkan cari sana ya. <laughs> Maunya daun muda terus. Daun tuanya kok nggak diperhatikan Mas, Mas? Aduh. Montok-montok tadi acara pruning. Nah, semoga bermanfaat buat kalian yang mempunyai kebun tomat. Dan salam sukses buat kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. Yang belum subscribe, subscribe dong. Biar channel ini berkembang kayak bunga kali ya. Ya udah. Semoga sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani milenial Miss you Mendung bos Itu buah apa itu